Bye. kita sudah belajar cara hidup bersih contohnya apa kosong gigi bangun tidur terus mandi. mandi tidak lupa menggosok gigi masih, masih, mandi ibu membersihkan tempat tidur ibu empat puluh ingin mengaksel adik-adik pada hari ini harus kalian pahami diantaranya yaitu menyebutkan syaraku uh. terus menyebutkan rukun wudhu menyebutkan sunah wudhu dan menyebutkan hal-hal yang membatalkan uh. tujuannya itu diantaranya setelah pelajaran ini akhir-akhir harus mampu menjelaskan wudhu dan mampu membatalkan wudhu dengan benar. Uh. sekarang kita baca bersama-sama yuk dibaca apa Kutuh kita bersuci dengan air Air yang suci dan menyucikan Kutuh merupakan salah satu kata-kata karena hati kita menjadi suci a Sampai situ Apa? Nah, sunnah apa? Sunnah Rukun sunna. Eh? Sunnah Untuk cuci muka? Untuk cuci muka dulu Untuk cuci muka Rukun apa sunnah? Sunnah Sunnah Rukun Rukun Yang berarti yang sunnah yang tadi yang mana? Minyak Minyak rukun. Minya, rukun Lalu cuci tangan sunah. Sunah Sunnah Sunnah Sunnah Kumbuk-kumbuk sunah. Cuci hidung Halo, rokok. sampai Rokok. Yuk, Bapak Nia. Ya. tangan muka, hmm. sampai dan terima kasih Pak Guru punya alat peraga ini. Nah, dari situ em tulis dia mulai eh melihat. Di sini Pak Guru punya gambar. Punya gambar ini ada gambar apa ini. Membasuh tubuh, membasuh hidung itu kotoran oh, yang berapa ya? Oh ini Ah gitu ya. Kalau bahasa di Misalkan mau itu ke Ayo, pertama apa? Pertama apa? ya wah luar biasa sudah sekarang aisyah hitung Tidak. Muka, ya muka. Siapa? Silahkan ke hmm. depan. Ayo, ayah duduk. Oke, ambil abongnya satu, ambil jarang satu. Oke, gambar apa itu ditunjukkan kepada teman-temannya? Gambar itu. Gambar itu apa? Ayo, gambar apa? Kalinya, kalinya itu termasuk Rukun. Apa termasuk Sunnah? Sun? Sunnah. Sunnah, kau sini dulu. Ah, sini. Oke, okay, terima kasih. Kasih tumpah tangan. Bapaknya Anisha bareng-bareng membaca di sini kelompoknya Usmar itu menyebutkan sunah sunah wudhu. Sunah wudhu berarti apa saja? Berumur punggur, mencuci telinga. Apa salah satunya? Ada lembar kerja peserta di. aladis sikap berodin habis solai aladis semoga materi pada hari ini ya bisa bermanfaat buat kita semuanya terima kasih oh, itu saja yang bisa pak guru sampaikan sebelum pak guru akhirnya mungkin ada yang mau pertanyaan ini. oke kalau tidak ada pertanyaan ah. maka pertemuan semua pada hari ini kita tutup dengan membaca amin bersama was